Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jempolnya bang Ali ya pada malam akhir tahun ini 2020 dan menyambut kedatangan tahun 2021 kita merayakan tahun baru dan acara bakar ayam oke bang Rido dan ini acara bakar ayam dari petani cabai beserta kawan-kawan. Tag kawan-kawan. Oke, okay. semoga di tahun tahun 2021 kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan rizki yang cukup. Amin ya robbal alamin. Dan saya sengaja menghapus suara tersebut karena banyak mengandung copyright dan menggantikan dengan musik no copyright oke okay, selamat menyaksikan